What's up Kembali lagi di channel musik abadi. Aku Nau, gua di sini akan menyanyikan lagu mengharapkanmu, mengharapkanmu. Silis selalu <Disini>. mengerti. Intro, intro, paling gue Kulit sini selalu mengingatmu, betapa hatiku merindukan kamu. Jangan kau kira. Aku berdua Aku bersedih, ku kan selalu ada di sisimu. Ku berharap semoga kita